Hai, hai, hai, hai, Pak Baik saya jelaskan ya Hari ini membahas tentang Penyajian data Nah tadi sudah Saya jelaskan sudah tim Sudah dibaca hai, sudah, sudah. Di pertemuan 40 Campur, Pak Terus di kitabnya halaman 100, berapa? Ke ini Jadi nanti kalian tugasnya itu Menyajikan data Ini, baca ini ya Ini buku tambahan dibaca halaman 172 buku siswa silakan jadi menyajikan data itu ada beberapa cara ya yang pertama menggunakan apa yaitu tadi baca di kitabnya jadi yang pertama menggunakan daftar distribusi frekuensi we yang kedua menggunakan apa diagram batang, diagram histogram, diagram garis dan diagram lingkaran kalian bisa menggunakan Excel, SPSS bisa menggunakan GeoGebra ya nah ini Nanti dikerjakan, jadi hari ini kalian akan latihan praktek menyajikan data. Datanya apa? Terserah. Jadi datanya nanti kalian bebas memilih data apa saja. Misalkan ini perintahnya ini, menyajikan data tentang apa saja yang berhubungan dengan diri kalian. Harus sesuai nanti. Contoh misalkan tentang pengeluaran Dalam satu minggu bulan ini Atau Pemasukan Pada bulan ini kalian data Dalam yeah. satu minggu Atau dalam satu bulan Terserah ya Misalkan pada hari pertama Atau satu minggu pertama Di bulan Januari Kamu dapat Kamu mengeluarkan biaya sekian juta misalkan kita ya. Jadikan dalam distribusi frekuensi diagram batang histogram diagram garis dan diagram lingkaran nah ini boleh manual boleh pakai komputer aplikasi kemudian nanti di hasilnya jadi kalau dalam bentuk Excel ya file nya upload di sini. bisa bisa bisa mencoba cukup ya penjelasannya ya tolong Oke. nanti temannya yang tidak bisa hadir, diingatkan bisa melihat hasil rekamannya. Herry, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, bareng. Iya.